Selamat malam para pemirsa, para peminat. Membaca dimana saja Anda berada, para malam hari ini kita akan meninjau atau melihat, mendengar, dan membaca bersama-sama mengenai peranan plankton. Jadi, kita lihat kembali seperti apa. Tugas atau tanggung jawab Yang diberikan kepada Satu organisme terkecil di dunia Di dalam laut untuk seluruh uh, Kehidupan di planet bumi ini Jadi uh, selama ini kita beranggapan bahwa uh, Planet bumi ini eh, tetap kuat hidup hanya karena sumbangsi atau produksi oksigen di daerah teresterial atau daerah daratan. Tetapi ternyata tidak produksi oksigen terbesar di planet bumi ini adalah Sumber dari plankton, plankton yang dimaksud adalah organisme uh, produsen primer, ya, produsen primer yang ada di perairan. Mengapa saya katakan produsen primer? Karena plankton ini lah yang mampu mendongkrak. Atau memberi asupan pakan alami bagi segala bentuk kehidupan ikan di laut. Dan juga mampu memproduksi oksigen dari 50-85% jika kita bandingkan dengan pepohonan di daratan atau terestrial, pepohonan hanya mampu memproduksi oksigen antara 20 sampai 50 ya itulah sebabnya para ahli para uh, ilmuwan memberikan atau menemukan penamahan bahwa tiada kehidupan di dalam planet bumi ini kalau tidak ada pelantong itulah konsep peranan umum tentang pelantong jadi kita akan lihat apa tugas-tugasnya apa peranan-peranan yang mampu berperang oleh organisme pelantong ini di dalam perairan terhadap pelantun itu sendiri terhadap ikan-ikan di laut terhadap planet bumi ini terhadap manusia ini terhadap iklim global ini dan juga secara medis atau kesehatan pelantun juga sebagai beberapa produk yang dihasilkan untuk uh, menjadi produk-produk obat ya sehingga tidak salah kalau kita memberikan nama atau kita memberi konsep atau kita menamakan sebuah konsep Yang disebut dengan pelanton untuk dunia Dan dunia karena pelanton Baik, kita akan melangkah Akan eh, lihat atau akan kita bahas satu persatu Dari peranan pelanton tadi di sini ada satu konsep peranan secara umum bahwa tiada kehidupan di akuatik maupun terestrial tanpa plankton di planet Bumi ini artinya begini. Kita melihat jika muncul satu kata begini, satu kalimat rangkaian begini, maka plankton ini memiliki peranan yang sangat besar dibandingkan segala. Tumbuhan segala hewan yang lain, sehingga uh, kata ini, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang dicerna menjadi padat, singkat, dan mengglobal. Jadi, kita lihat. Uh, Glob atau planet bumi ini, bola bumi ini tergantung dari planet itu tadi. Ternyata yang merusak planet bumi ini, mereka yang mempunyai akal budi, pikiran, dan lain-lain, tapi yang menyelamatkan manusia-manusia yang mempunyai pikiran, mempunyai akal budi. ...adalah organisme terkecil yang ada di dalam perairan... ...yaitu pelantong. Nah, kita lihat. Sebagian dari peranan pelantong... ...yang uh, saya susun, banyak lagi peranan pelantong... ...yang lain belum saya masukkan karena ilmu pengetahuan... Itu selalu berkembang setiap hari, setiap minggu, setiap tahun dari berbagai penjuru bumi ini oleh berbagai ilmuwan pakar-pakar pelantong ini. Jadi kita akan melihat satu persatu peranan pelantong. Yang pertama itu produsen primer di perairan. Yang kedua pengatur keseimbangan iklim global. Yang ketiga suplai oksigen bagi organisme di air. Suplai oksigen bagi manusia penyerap karbon dioksida. Pakan alami di usaha budidaya atau teknologi budidaya. Bioindikator produktivitas perairan. Dan juga bioindikator pencemaran di suatu perairan. Pembantu atau pembuat awan di atmosfer, pasokan minyak bumi dari fosil plankton lebih uh, lebih banyak dari jenis atau kelas diatom. Inilah peranan planton uh, yang saya bisa uh, meramu atau meringkas atau merisium atau mempersingkat dengan sebuah outline atau sebuah inti-inti uh, kata atau powerpoint dari peranan pelantong lebih rinci lebih jelas dan lebih mm, luas akan dibahas pada pertemuan berikut Atau Episode selanjutnya Terima kasih